Tanaman bonsai biasa disebut juga tanaman kerdil karena dari segi ukuran terbilang mini. Bonsai sendiri sebetulnya merupakan seni mengkerdilkan pohon dalam pot sebagai miniatur pohon besar yang berasal dari China sejak 2000 tahun silam. Seniman atau kolektor bonsai biasanya melakukan modifikasi tanaman pada bagian batang sehingga bisa menghasilkan bentuk. Batang yang unik sekaligus berbeda dari apda pohon aslinya. Tanaman bonsai sendiri sebetulnya banyak jenisnya, salah dua yang menjadi favorit adalah bonsai, ringin, dan serut. Kini bonsai menjadi salah satu tanaman hias yang memiliki banyak penggemar di Indonesia dan juga menjadi salah satu tanaman yang memiliki nilai investasi yang menjanjikan. Buat kalian tahu berikut ini adalah lima tanaman bonsai termahal yang ada di dunia, pastinya bikin kamu jadi pengen mengoleksinya. Penasaran? Simak sampai habis. Satu bonsai pinus berusia seribu tahun, seharga 18 miliar. Pada urutan pertama ditempati oleh tanaman bonsai yang menyabet gelar sebagai tanaman bosani termahal di dunia yaitu bonsai pinus seribu tahun. Seperti namanya, salah satu sebab tanaman bonsai ini memiliki harga yang fantastis adalah karena usia pohon ini sudah mencapai seribu tahun lebih. Tentu hal itu menjadi hal yang sangat jarang ditemui, karena rata-rata bonsai saat ini tidak sampai 400 tahun. Meskipun sudah tua terlihat batang, dan daun tanaman pinus bonsai ini masih terbilang kokoh dan lebat. Tentu dengan keunikan tersebut dan ditambah hanya ada satu di dunia tidak mengherankan dalam acara lelang di Jepang terjual 18 miliar. 2. Bonsai juniper dengan batang unik seharga 5 miliar. Pada urutan nomor 2, ada tanaman bonsai jenis juniper yang memiliki daya tarik pada bagian batangnya. Batang tanaman bonsai ini Memiliki lekukan-lekukan yang indah dan pada salah satu batangnya memiliki bentuk seperti kaki belakang rusa. Membuat bentuk batang seperti itu tentu tidaklah mudah sehingga tak heran harga bonsai ini mencapai 5 miliar. 3. Bonsai Juniper Taikanten seharga 2,5 miliar berikutnya pada urutan ketiga ada bonsai asli dari negeri Jepang, Juniper Taikanten. Bonsai ini memiliki bentuk batang yang sangat eksotis dan sangat berbeda dibandingkan dengan bonsai-bonsai pada umumnya. Lekukan-lekukan tajam dan gradasi warna pada batang yang ciamik. Membuat bonsai ini sangat elegan ketika dipandang mata. Bila ditempatkan pada kondisi pencahayaan, yang pas maka bonsai ini memiliki kesan menggantung. Pada acara lelang di Jepang bonsai ini terjual dengan harga 2,5 miliar. Empat. Bonsai pinus putih Jepang seharga 2,3 miliar mungkin terbilang sangat jarang. Jenis pohon pinus bisa dibentuk menjadi tanaman bonsai. Namun hal itu... Bisa kalian temui di Jepang. Bahwa ada pohon pinus putih langka yang memiliki versi yang mini atau bonsai. Bonsai ini secara ukuran. Jika dibandingkan dengan lainnya tergolong besar. Hal itu disebabkan. Karena batangnya yang tebal dan daunnya yang sangat rimbun. Secara tampilan tanaman ini cenderung gelap, maka cara terbaik untuk menikmati bonsai ini harus dengan bantuan pencahayaan yang baik. Karena kelangkaannya tanaman ini dijual dengan harga 2,3 miliar. Lima, Bonsai seharga 1,4 miliar terakhir ada bonsai jenis Yes. Bonsai ini memiliki karakteristik. Batang yang coklat pekat dan berotot sehingga memberikan kesan yang gagah. Meskipun secara ukuran mini, daun-daun pada bonsai ini cukup memiliki pola tumbuh yang rata. Hampir di semua sisi pohon. Daya jual utama bonsai ini adalah usinya yang sudah ratusan tahun. Namun tetap tumbuh dengan sehat. Harga jual bonsai ini mencapai 1,4 miliar. Itulah lima bonsai termahal yang pernah dijual di dunia. Menekuni hobi bonsai. Selain bisa sebagai kegiatan mengisi waktu, ternyata bisa menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan. Apabila kita punya bonsai yang unik dan langka, ada yang tertarik mengoleksi bonsai.